halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel saya fisalatas terima kasih yang sudah klik videonya jadi selamat menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan hari ini hari minggu jadi, jadi ke bulan Ramadan. Jadi saya mau buat video edisi bulan Ramadan selama saya di Vietnam. Mau hunting mencari takjil selama di bulan Ramadan. Jadi kira-kira saya bisa dapat apa aja nih takjilnya di Phung ini. Uh, saksikan videonya sampai selesai ya. Terima kasih banyak. Oke, okay, kita udah di dalam locemat, jadi saya itu mau cari kurma, sajil yang wajib ada ya, selama <tuh> bulan, bulan Ramadan. Jadi kita cari apakah kurma ada di Tungtau. Saya itu pesimis, sebenarnya. Kalau di Ho Chi Minh atau di Hanoi, ada ya. Karena di sana banyak komunitas muslim. Semua juga dong, akhirnya. Rumahnya ada dua jenis. It someone Banget harganya nih 167.000 Kabel yang kecil aja Kita coba dulu satu Oke okay, kawan-kawan setelah kurmanya ketemu saya on the way lagi mencari es durian Ada satu tempat jualan es durian yang jadi favorit saya Jadi kayaknya untuk buka puasa kali ini saya pengen banget makan es durian uh, Murah sih disitu harganya 30 ribu dong aja Oke okay. Uh, sekalian saya tutup video ini ya Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton videonya sampai selesai Sampai ketemu lagi Sekali lagi selamat berbuka puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga amal ibadahnya diterima Sama Allah Subhanahu SWT uh, Ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cue, nah ya. ya,